Hai, sampai atasnya sama. uh agak terlalu powernya. Oh, naik, naik, naik. Ayo, Nick! Helmnya 37 tujuh, bunga citra. Oh, JS yes naik lagi dua kali gasnya turun naik